Nah, saya ingin menjelaskan Maksud dan tujuan dari Penugasan yang Sudah Anda dapatkan di Google Classroom Apakah di layar monitor Anda sekarang Sudah tampak ada roda? Ada, Pak Ya, baik Kalau sudah Mari kita berdoa Menurut agama dan masing-masing Baik, selamat pagi Nanti kalau pagi. ada yang Mau Jangan sungkan-sungkan, langsung nyalakan saja mikrofonnya ya Jadi hari ini seperti yang Anda lihat di depan Kita mempelajari bagian yang dinamakan dengan mengkunci dari benda tegar Jadi permukaan-permukaan benda tegar yang bisa bergerak di atas permukaan Baik itu bidang datar atau bidang miring. Jadi benda tegar di sini Benda yang permukaannya lempuk Atau spes e, Misalnya silinder, cakram, Bola Atau kita kenal itu dengan roda Dan lain-lain Nah yang menjadi patokan berikutnya adalah Saudara-saudara Mengingat kembali bahwa Benda-benda tegar ini Mempunyai rumusan momen inersia Yang sudah Dinyatakan dalam kabel e, Misal untuk Cilinder. dia mempunyai rumusan momen inersia nilainya setengah r kuadrat silinder nama lainnya ada cakram roda seperti itu kemudian nanti ada yang dituliskan dengan cincin cincin ini bentuknya itu berongga kalau dia tipis maka momen inersia yang dipakai itu cukup m R kuadrat tapi kalau yang dituliskan nanti cincinnya ini adalah cincin tebal maka momen inersianya dinyatakan sama seperti momen inersia silinder setengah Mr. Wadat. kuadrat lalu ada bola bola ini dibagi jadi dua bagian ada yang hanya permukaannya saja bagian tengahnya kosong itu disebut sebagai bola berongga atau bagian lainnya adalah kulit bola nah, kulit bola ini mempunyai momen inersia 2 per 3 mR kuadrat kemudian ada lagi yang disebutkan bola pejara ubah dulu net setup Ah, masih sama. Nah. Ada bola pejal. Bola pejal ini nama lainnya dari bola padat. momen inersianya adalah per 5 mR kuadrat Jadi yang anda ingat Ada 5 macam silinder e, Nama lainnya cakram Roda Atau bisa juga disebut dengan cincin tebal Kemudian cincin tipis Momen inersianya mR kuadrat Bola berongga 2 per 3 mR kuadrat Dan bola pejal 2 per 5 mR kuadrat Nah, kalau benda-benda yang permukaannya lengkung ini digerakkan di atas bidang datar yang berarti ditarik dengan gaya F maka rumusan yang dipakai adalah to I alfa. Nah, alfa ini percepatan sudut. I ini adalah momen inersia yang dirumuskan lima tadi. Nah, nanti kalau masing-masing momen inersia ini digantikan ke alfa yang terjadi adalah dengan menghilangkan R, nanti resultan gayanya menjadi setiap konstanta yang ada di depan, ini saya ambil untuk cylinder, dan R kuadratnya itu dikali dengan alfa, kemudian dibagi oleh R yang ada di sebelah kiri ini, karena bagian dari momen gaya, nanti akan menjadi setengah Ma. Seperti itu, bersamanya. Karena bendanya ini akan menggelinding atau tepat akan berputar, jadi ada cerita pada gaya gesek, kalau bendanya itu tepat berputar atau tepat bergerak, maka gaya yang menarik itu sama dengan besarnya gaya gesek. Karena dia sudah bergerak, maka nilainya adalah M kali A. Sehingga gaya gesek di sini, akan menjadi ma ditambah momen inersia benda tadi. Jadi ya, kalau tidak ditulis di sini ada angka satu satu ditambah setengah itu menjadi 3 per dua ma. Itu contoh untuk roda atau untuk cakram. Di dalam video yang sudah saya bagikan mudah mudahan nanti anda tonton penjelasannya mungkin sama seperti itu. Nah bagaimana kalau untuk benda yang lain? Buatkan Ada konstanta Jadi ada konstanta momen inersian, misalnya Untuk roda ini konstantanya adalah setengah Kemudian untuk silinder juga konstantanya setengah Lalu untuk bola berongga Konstantanya 2 per 3 Lalu untuk bola pejal Konstantanya 2 per 5. Dapat dari mana angka-angka tersebut? Angka-angka ini diperoleh dari bilangan yang ada di depan. Nah, Berarti untuk cincin tipis berapa angka yang ada di depan ini? Siapa yang tahu? Berapa angka konstanta yang ada di cincin tipis ini? Satu. Satu, benar sekali. Jadi kalau tidak ditulis di depan variabel itu ada bilangan satu. Jadi untuk cincin tipis, konstantanya bernilai satu. Nah, dari konstanta yang sudah kita deklarasikan inilah, maka besarnya gaya bisa kita nyatakan sebagai K plus 1 M kali A. Anda tinggal gantikan nilai K yang sedalam ini. Misalnya Anda mau menguji apa benar yang roda itu mempunyai gaya sebesar 3 per 2 ma A berapa konstantanya roda setengah tambah satu kalikan masa dan percepatannya. nah di dalam kurung ini diselesaikan setengah tambah satu berarti 1 per 2 tambah 2 per 2 akan menjadi 3 per 2 nah sama kan mana yang lebih cepat silahkan saudara pelajari lagi berulang-ulang jadi tergantung bendanya apakah nanti yang terlibat Benar tegarnya itu adalah roda, apakah silinder atau bola berongga. Oke, silahkan di screenshot bagi yang sempat melihat, atau di foto, atau sempat dicatat. Dan karena ini direkam, nanti akan saya upload juga di YouTube untuk memperjelas pelajaran kita hari ini. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan, saya sampai di sini dulu. Jelas. Untuk menghitung gaya untuk benda tegar di bidang datar, Anda boleh menggunakan persamaan F sama dengan K1 kali MA. Dari mana dapatnya K? K ini kita deklarasikan dulu berdasarkan rumus masing-masing momen inersia yang kita pandang dari tabel momen inersia benda tegar. Jadi, harus ada tabelnya dulu kita lihat, baru kita lakukan apa. Abis itu dulu ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum jelas? Bapak, saya mau nanya Ya. Um, jadi itu rumus uh, penelitiannya itu beda-beda ya Pak? Selain dengan, tergantung dengan soalnya. Ya, tergantung dengan yang ditanya. Tidak berlaku umum. kan Apakah semua perempuan menggunakan rok? Nah seperti itu kan Tidak semua perempuan menggunakan rok Ada yang maunya rok mini Ada yang mau celana panjang, ada yang mau celana pendek Tapi kalau ditanyakan uh, Pakaian seragam Untuk siswa perempuan Adalah ayo, Rok oh. nah, Tapi roknya Kalau kita lihat ada yang rok panjang Ada yang rok pendek kan tapi rok pendek kita jarang lihat lagi, tuh seragam siswa SMA rok pendek kecuali di SMA Katolik. Kalau SMA negeri ini rata-rata sampai mata kaki saya lihat roknya, betul tidak? Betul. Nah, analogi dari jawaban saya itu adalah bahwa setiap soal di dalam dinamika gerak rotasi ini bergantung dengan subjeknya, bergantung dengan lingkungan, apa yang mau ditanyakan. Kalau yang ditanya itu tentang silinder, cakram atau roda, maka semua momen inersianya menggunakan bagian setengah mr kuadrat. Kalau yang ditanyakan itu mengenai bola, Anda harus identifikasi lagi. Ini bola pejal atau bola yang ada rongganya. Kalau dia bolanya berongga, berarti konstantanya dua 3. Kalau bolanya pejal, berarti konstantanya adalah 2 per lima. That's it. Gitu yuk. Ada yang mau ditanyakan ayo. Iya pak. Um, terus um, untuk rumus inersianya ini cuman ini aja atau ada lagi pak yang lain? Banyak yang lain. Tapi kita tidak akan menggunakan itu karena yang diutamakan adalah benda-benda yang lazim dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bola ini kan ada untuk kelereng. Uh, kalau bola berongga itu contohnya Bola untuk olahraga itu bola beronggal, itu tidak ada isinya sama sekali. E, bowling itu bola pejal. Roda dipakai di setiap kendaraan bermotor. Cincin, cincin tebal itu untuk yang meletakkan jari-jari dari as ke tepi roda. Kalau cincin tipis, ini kebanyakan itu di dalam alat-alat mikro e, yang tujuannya untuk berputar, misalnya cincin untuk mengencangkan as kiri kanan, tapi cincinnya tidak bergerak. Kalaupun cincinnya bergerak atau menggelinding di atas bidang datar atau bidang miring, barulah menggunakan momen inersia atau dirumuskan sebagai setengah PR kuasa. Nah, yang paling sering itu roda, silinder, bola, rongga, bola pejal. Kalau cincin tipis ini jarang karena dia gunanya untuk memikat. Timbangan, tapi jika ini menggelinding, ya sudah dinyatakan nilainya mempunyai konstanta satu, sama seperti titik partikel. Hukum satu newton menyebutkan uh, resultan gaya sama dengan nol hanya dialami oleh benda yang bergerak lurus beraturan atau diam. Nah, jadi cincin tipis ini terjadi sebagai bagian dari kesetimbangan agar resultan gayanya tidak ada gaya lain yang bekerja atau jumlahnya seimbang resultan gayanya sama dengan 0 kalau bendanya ini sudah bergerak kalau ini dia mendapatkan percepatan berarti ini tidak berlaku hukum pertama Newton melainkan ini hukum kedua Newton sudah bergerak karena semakin lama bendanya bergerak semakin cepat karena mempunyai percepatan delta V per delta T perubahan kecepatan setiap satuan waktu ini yang dialami di dalam percepatan. Jadi seterusnya akan terus bergerak semakin lama semakin cepat sampai akhirnya berhenti. Itu kaitannya yang sudah pernah kita pelajari di kelas. Cuma sekarang bedanya mengalami gerakan dua. Yang satu dia berpindah atau translasi. Translasi ini bergeser. Jadi bisa juga orang bilang itu berpindah. Bentuk yang lain, benda ini mengalami rotasi. Jadi, sambil dia berpindah, dia juga berputar. Berputar, jadi ada dua, uh, dua gerakan yang kemudian di dalam energi kinetik ditulis: setengah mv kuadrat plus setengah i omega kuadrat. Nah, ini yang dinamakan energi kinetik totalnya ini nanti pelajaran terakhir dari dinamika gerak rotasi, tapi perlu Anda tahu baik, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan Kak? atau sudah dicatat semua biar saya beri contoh untuk dua benda yang lain, karena ini sudah Roda, yang berikutnya bola berongga dan bola pejal. Ada yang mau ditanya, silakan. Ada yang belum jelas? Atau sudah jelas semua? Jelas pak. Oke, okay. bergerak, pindah, pindah saja. Tadi roda, roda ini sudah dapat. Momen inersia roda tadi berapa? Atau dirumuskan apa? Momen inersia roda? Yuk Lihat catatan sebelumnya Roda Kemudian bola berongga Bola pejal Momen inersianya apa? Ada yang bisa jawab? Roda atau cakram Momen inersianya berapa nih? Yo. Setengah Pak Lengkap-lengkap, setengah apa? Setengah Setengah M kuadrat Bagus Kemudian yang bola berongga Apa? Uh, 2 per 3 MR Bagus. kuadrat Bagus, 2 per 3 Yang bola pejal, berapa Dan? 2 per 5 MR kuadrat Oke, 2 per 5 MR kuadrat Nah tadi rumus yang kita gunakan untuk mendapatkan gaya adalah Apa yuk? Ada yang bisa bantu? Yang ada hubungannya dengan momen inersia ini? Tadi rumusnya F sama dengan F sama dengan I kali Pak. K plus 1 K plus 1 ma plus 1 MA itu yang tepatnya nah, anda tinggal gantikan yang nilai setengah 2 per 3 2 per 5 itu, sekarang untuk bola berongga nih. bola berongga berarti gayanya sama dengan 2 per 3 ditambah 1 jadi berapa ini 2 per 3 tambah 1 yuk Jangan ada yang bisa jumlahkan 5 per 3 pak Ya bagus 5 per 3 Ya Untuk bola berongga Kalau bola pejal F sama dengan 2 per 5 ditambah 1 Ya berapa nih? 7 per 5 5, per 5. Ya bagus nah Nah tadi roda F-nya sama dengan berapa roda? K 3 1. tambah 1. Berapa nih? Berapa titik-titik di depannya? 3/2. Bagus, 3/2. Oke. Okay. Jadi kita punya tiga persamaan. Untuk roda 3/2 MA, untuk bola berongga 5/3 MA, dan untuk bola pejal 7/5 Nah. Untuk roda, besarnya percepatan adalah yo, dari roda ini, besarnya percepatan menjadi berapa? 2f Per 3m f 3 2 ah, ma m-nya ini geser ke sini. Nah, berarti yang duanya dikalikan dengan F -nya. 2 kali F 3 dikalikan dengan F Jadilah 2 F per 3 M Berarti untuk bola berongga Yang F nya tadi adalah 5 per 3 ma A Kesamaannya menjadi berapa sekarang? Ya. 3/2 jadi 2/3. 5/3 jadi berapa? Jangan takut 3 salah. 3/5 5 3F/5m. Terakhir, bola pejal nih. Lihat rumusnya, 7/5 MA. Berarti percepatannya bola pejal nanti akan menjadi berapa dari 7/5 MA ini? 5 per 7, Pak. Ya, 5 F per 7 M. M. Kalau dinyatakan F per M, berarti bendanya ini berada atau menggelinding di atas atau pada bidang datar. Nah, gitu. Jadi, sekali lagi, kalau ini dinyatakan masih F per M, seperti pelajaran hari ini, Nanti bendanya ini masih mengelilingi di atas bidang datar. Oke, screenshot dulu sampai di sini. Saya langsung lanjutkan ke bidang miring. Ya, biar tahu cerita. Kalau bidang miring ini terdapat kemiringan sebesar alpha atau sebesar theta, jadi benda yang mengelilingi ini akan mendapatkan gaya sebesar f sin alfa lalu e, bendanya akan berputar karena ada gaya d ya. yang nanti akan mengubah semuanya ini adalah besarnya F itu sama dengan mg G sin Alpha. Jadi g di sini adalah percepatan gravitasi bumi. Nilainya 9,8 meter per second Jadi kalau kita mau mengubah dari bidang datar menjadi bidang miring, konversi persamaannya akan sama dengan f per m itu sama dengan g sin alfa atau G sin theta. Alpha atau theta ini adalah sudut kemiringan. Atau disebut dengan sudut elvasi kalau dalam gerak parabola Sudut elvasi, sudut kemiringan. Ini bentuk ini kalau dia berubah namanya menjadi 3 per 5 G sin alpha O. Oh, ini berarti pada bidang miring. 2 per 3 G sin alpha O oh, berada pada bidang miring lima per 7 G sin alfa berada pada bidang ini semakin miring benda yang eh, bidang yang ditempati oleh benda tegar berpemukaan lengkung ini, semakin cepat bendanya nanti akan menggelinding semakin curam berarti semakin cepat jatuh tapi kalau dia semakin landai hampir menuju permukaan yang rata, kalau benda itu tidak diberi gaya bendanya akan diam filosofinya adalah kalau kita ini ingin bergerak ke bawah makin cepat berarti kita itu harus semakin miring <laughs> atau memperbesar sudut elevasi semakin curam semakin kritis maka kita akan cepat kita bergerak ke bawah tapi tujuan bergerak ke bawah itu ngapain untuk jatuh Nah itu jadi orang yang semakin lama kehidupannya itu semakin menanjak, Sebenarnya dia juga akan makin cepat jatuh jika dia tidak memberikan gaya pertahanan untuk tetap berada pada kedudukannya, tetap stabil, tetap timbang. Nah, itu yang dimaksud dalam pelajaran fisika. Baik, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Bahwa Anda sudah mendapatkan bentuk-bentuk untuk menyatakan gaya dan menyatakan percepatan. Benda tegar yang menggelinding di atas bidang datar. Kalau untuk mengubahnya menjadi bidang miring, tinggal diganti namanya F per M sebagai G sin alfa atau G sin theta. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ada. Ada atau sudah jelas? Wah ini Jelas Jelas pak Kalau nggak ada suaranya Saya mendingan keluar aja kalau ini Sekali lagi, oh, kalau... Pak saya mau nanya anu, Pak pak uh, Yang Tapi bukan dari rumus Maksud bola pejal itu apa pak? Tidak mendengarkan penjelasan saya tadi ke sebelumnya. Tadi pas Bapak yang menjelaskan bola pejal saya lagi ke ya Pak. Nah ikam. Ikam kada minta izin ikam ke WC. Tiba-tiba langsung kabur. Coba Ada, tanya, tanya dengan temannya yang lain. Siapa yang tahu tadi ceritanya bola pejal apa? Ini menjawab punyanya Bramatio yang tiba-tiba boker. Ayo siapa Silakan berpendapat. Bola pejal, contohnya itu bola bowling. Ada yang mau beri pendapat? Silahkan. Bola yang padat, Pak. Bola yang padat ya? Kalau bentuk kecil, permainan anak-anak itu, Nah, yang bola padat itu apa? Bola bekel, Pak. Bola bekel dari karet, ya. Nah. Ada tuh yang kecil lagi tuh, nah anak-anak kecil tuh suka main di atas tanah tuh. Klereng apa? Nah, Klereng. Bahasa lain klereng apa? Bahasa daerah klereng. Kleker. Ada tuh bahasa Jawanya klereng apa? Gundu pak. Gundu. Ya. Bahasa Inggrisnya klereng apa? Itu merek Permen. Marble. Marble, gitu Narsio. Bola yang tidak ada kopongnya. Bukan kosong. Bola, bola yang keras yang... gitu, Pak. Ya, Gotri. Tahu lu ya? Gotri. Pelor, Pelor. Tahu. Yang ngisi di Astroda itu, nah Tahu kan? Ya, tahu. Ya, jadi bola Gotri itu atau bola pejal ini. Untuk mempermudah gerakan benda yang lebih besar lagi Kamu bisa bayangkan Di dalam sepeda motor kamu itu Tidak ada gotrinya Bagaimana ban itu bisa berputar demikian ringan Atau demikian smooth Makanya dia harus dipasang dengan cincin Cincin lalu ada roda-roda kecil di dalamnya Jadi dia mudah sekali berputar dengan bebas Pernah lihat alat itu? Oh, halo. Mm, gak pernah sih tapi saya nah, tahu maksudnya pak Kayaknya kamu harus sering-sering ke bengkel deh kalau melihat itu sesuatu Kalau buka roda, apalagi rodaannya itu ceket, gak bisa mutar itulah. Nanti AC itu dibukain tuh, di as as kendaraannya Di dalam asnya itu apakah cincinnya itu macet kah, Atau ada bola gotrinya yang pecah kah? Nah itu biasanya diganti Nah, sekarang kalau kita bicara roda itu makin besar, tidak hanya roda mobil, roda truk yang 6 atau yang 8 itu, berarti gotrinya itu juga besar-besar di sumbu roda kendaraan itu. Apalagi bannya pesawat yang besarnya seperti pintu ini, diameter besar lagi gotrinya. Karena kalau tanpa gotri, ini rodanya sulit untuk berputar, mempermudah putaran itu. Tujuan dari kita belajar mengenai dinamika rotasi tujuannya jadi campuran ada cincin tebal ada bola di dalamnya supaya sistem lain yang juga melakukan rotasi akan berputar lebih gampang saya curiga di dalam baling-baling pesawat itu juga di dalam rotornya itu pernah lihatlah pesawat yang punya baling-baling bisa mutar atau ada turbinnya kiri kanan pernah pak? Di dalam as yang tajam itu, atau yang selubung konnya, itu besar kemungkinan pasti ada ada mekanisme untuk mempermudah putaran. Kemungkinan begitu. Ada mekanisme yang membuat rotasinya itu menjadi sangat gampang. Dan itu menggunakan benda tegar. Seperti yang kita pelajari sekarang. Ada roda, ada bola pejal, ada bola meronggah. Nah, ke sana tujuannya eh, kita mengimajinasikan benda yang menggelinding ini. Baik di atas bidang datar atau di atas bidang ini. Tetapi yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah gotri yang ada di dalam ban itu tadi. Dalam as, sepeda motor, ban mobil, bukan... Ya, As yang untuk nempel ban di kendaraan itu dengan roda adalah kendaraan kita yang rodanya itu segitiga atau segi 4. Ya dia, pak nah, kenapa bentuknya tidak segitiga atau segi 4 rodanya? Dia bisa jalan nanti, Pak. Tidak nyaman, bisa sih jalan, tapi nggak nyaman. Kalau bentuknya bulat, bannya ini lalu dia tidak diberi rantai-rantai kemudian dia mencoba berputar di atas salju atau di atas tanah liat kendaraannya itu menjadi sulit dikendalikan tetapi kalau bannya itu kempes kemudian dia bergerak di atas tanah atau di atas medan yang licin, salju atau tanah liat mobil itu bisa dikendalikan nah itu hasil dari riset jadi kalau Tiba-tiba Anda terjebak di lumpur nih, Motornya tidak bisa berputar Satu-satunya jalan Apakah bannya itu dikasih rantai Supaya dia bisa mutar Ataukah bannya itu dikempesin Sehingga yang berputar nanti adalah Jaujinya aja Nanti begitu sudah sampai ke tempat yang Sudah agak keras Nanti dipompa lagi Memang tidak efisien Tetapi begitu caranya Supaya kendaraan bisa dikendalikan sudah pernah sampai daerah-daerah yang saya sebutkan itulah? Yang lumpur, sulit dilewati, yang harus terbenam. Sudah pernah berkendaraan sampai ke daerah itu? Atau belum? Pernah, Pak. Nah, kalau misalnya roda itu dibuat segitiga atau segi empat, dia itu baru bisa bergerak atau bisa berputar dengan lancar jika berada di dalam air. Bukan di atas bidang datar, tapi dia ada di dalam. Contohnya kalau yang kita hadapi sekarang adalah jalan dari itu bukit rawi atau yang banjir-banjir itu. Kalau dia kendaraannya sampai mengambang, rodanya itu diubah menjadi bentuknya seperti baling-baling atau seperti dayung kecil. Asalkan mobilnya tidak tenggelam aja bisa tuh lewat kanal menggantikan kapal tidak ada lagi kelotok yang lewat kiri kanan nah ide ini pernah disampaikan di tek, apa namanya sekolah tinggi teknologi angkatan darat terutama untuk pergerakan militer Jadi, cuma kita karena kebutuhannya untuk sipil ya, untuk umum tidak pernah ada ide itu muncul karena dia memakan biaya yang sangat besar untuk dan tidak komersil karena dia sifatnya insidenti, perut mendadak. Kalau tidak ada perahu, kalau mobil atau kendaraan lain bisa mengambang, rodanya diganti. Saya pikir itu bisa, tuh, dipakai untuk menggantikan kapal, untuk daerah-daerah yang sangat darurat. Nah, ini. Uh, Bayangan lain dari pelajaran yang kita bahas tadi Ya ada pertanyaan lain kah selain pertanyaan Bramatio tadi Yang bola pejal Kita sampai sudah di bagian yang cukup krusial Bahwa Anda sudah bisa melihat bentuk-bentuk yang saya beri tanda panah Ada lagi yang mau ditanya atau yang belum jelas? Atau tidak tahu apa yang mau ditanya Iya Pak Baik Saya buka lembar baru Nah Sekarang Sebutkan apa saja yang sudah Anda Pelajari tadi saya tuliskan di sini. Apa aja nih yang dipelajari kita dari tadi kita ngobrol. Ada yang mau ambil bagian, sambil saya nilai. Wildan, Dan? Yeah, atau yang lain. Momen Narsia bola berongga Pak. Oke, momen inersia bola berongga apa? I sama dengan 2 per 3 mR kuadrat Oke, bagus Siapa tuh? Konstanta, Konstantanya apa? Lasma, Pak Lasma. Konstanta Oke, Konstantanya gimana menghubungkannya? Uh, konstantanya ada pada roda silinder Kemudian nah, Silinder, silinder bola berongga dan bola pejal. Masih satu-satu. Kalau roda silinder ini konstantanya apa? Gitu. So, roda silinder konstantanya setengah atau so, satu Pijal. per dua. Pijal. Lalu bola berongga huh? itu dua per tiga. Pijal. Hmm. Pijal. Kemudian bola pejal, per bola pejal dua per lima. Hmm. Kemudian yang cincin tipis satu. Tuh hai, hai, yang lain Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini Apa hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, yang lain? Yang Anda lihat buku catatannya tadi Yang Anda sempat screenshot tadi Apa aja selain ini Gaya Oh gimana gaya Gaya Siapa nih yang ngomong Ayo Ayo, apa yuk, gayanya yuk yang, yang Yang satu Yang satu Dibaca aja K lengkap. F, F sama dengan kali tanda satu. K plus dikali ma. oke. Okay. Nah sekarang bola berongga, momen inersianya 2 per 3 mr kuadrat. Oke, okay. ini di sini sudah ada konstantanya nih. Bagaimana nih momen inersia benda-benda yang lain? Apa cuma bola berongga aja? Sebelum saya sampai di sini, Ya, bagaimana partisipasi yang lain ini? Uh, Pak, kalau momen inersia bola pejal itu I sama dengan 2 per 5 mR kuadrat, Pak Ya, ini suaranya siapa ini? Enggak ada. Uh, Rapael, Pak Rapael, oke Ini untuk bola pejal ya, Rapael Iya, Pak Ya, oke Ada lagi yang lain? Hanya bola pejal sama bola bronca Silinder, Pak Silinder Apa silinder? 1 per 2 nr Ya, ini Ayu juga nih yang ngomong iya Pak Ya, ya oke okay. Nah, cukup, tiga dulu Lalu gimana nih, mengaplikasikannya menjadi F Momen negasinya ada 3, berarti gayanya juga ada tiga dong Siapa yang mau sebut? Atau siapa yang mau berpartisipasi? Menyebutkan kesimpulan yang tadi sudah saya sampaikan di bagian pertama Yuk, suarakan Let's. Bapak, saya boleh coba nggak pak? Ya nama-nama. Masih nama. Samuel pak ya, Samuel, silakan, silakan, coba. Kalau ini roda atau silinder itu kan tentunya tuh F. Oh. Ya langsung hasilnya. Eh uh, saat itu hasilnya itu dua per tiga terbalik. Kalau A ya ini F masih. F oh satu per dua oh. Satu per dua gitu Hasilnya ini Satu per dua tambah satu jadi berapa Bentar Bentar hmm. benar itu Cuma kamu menyebutnya terbalik Itu untuk A Ini masih untuk F Dua Tidak per tinggal. tiga Itu A Untuk A Ini untuk F dulu hmm. Tiga per dua Tiga per dua Tiga per dua nah, Oh, nah. tadi mau bilang takut salah pak Wah, jangan takut salah Yuk, Kalau sudah roda, eh, berikutnya apa? Bola Semel Bentar, bola Ini, bola ah. Ini sudah ditulis oleh Lasmar bola. bola berongga Berongga, ya F-nya berapa? itu langsung jawabannya aja kak pak nah langsung jawabnya aja apa eh uh... di atasnya pasti lebih besar dari bawah 5 per 3 pak nah ah. iya 5 per 3 diambil lagi oleh siapa tadi tuh nah, infalensi pak infalensi ya pak Samuel. nih bola pejal Tuhun. F nya berapa bentar Dora 15. Sabar. Samuel dulu tuh. sekarang 7 per 5 pak ya, Ayo Samuel dengar tuh kata kawan-kawannya Berapa Samuel? 7 per 5 7 ya, per 5 nah, Kalau dia yang saya tanya adalah Samuel bagaimana Percepatan Menggelinding Untuk roda Baru Samuel jawab tadi 2 3 F per M baru jawabanmu itu benar. ya coba yang lain untuk oh, bola itu berongga di bagian percepatan. Ya bagian percepatan. Kalau untuk bola berongga percepatannya berapa? ya bagaimana kawan-kawan? Anda tinggal memutar ini aja. Tiga f per lima m pak. 3 f per lima m bagus. Siapa itu tadi yang suaranya merdu? Gina pak. Nah oke okay. kalau bola pejal, yo yang ganteng suaranya. A sama dengan lima oh, F. Ya, oh, lagi Alena. Lima F 7 M. M. Oke, okay. ini nih bidang datar. Kalau dia nanti menjadi bidang miring, apa nih konversinya? <laughs> ini ini di bidang datar. Kalau M. dia bidang, iya? M, ya. M geskin alpha. F per M-nya menjadi G sin alfa. Karena di dalam F-nya ada M, -G sin alfa. Ayo, siapa yang mau coba lagi? Ini sisa tiga lagi nih. Kalau sekarang ada di bidang miring, maka percepatannya roda menjadi apa? Roda jadi apa? Bola berongga menjadi apa? A-nya. Bola pejal menjadi apa? terakhir terakhir A-nya. Anda tinggal mengubah. Bagian yang di belakang menjadi yang disebut oleh... Siapa tadi suaranya yang manis tadi? Lasma, Pak. Lasma lagi, yo Atau Lasma mau coba? Roda, Lasma. Untuk roda, kalau dia menggelinding di bidang miring, nanti rumusnya jadi apa untuk percepatannya? Sudah ada di atas. Jawaban Samuel tadi pecahannya dulu munculkan apa di depan untuk roda ayo siapa yang lain selain lasma yang sudah mulai dapat ayo jangan takut salah bidang miring bidang miring yo yo yo yo yo Roda a sama dengan Anda tinggal gantikan belakangnya ini aja. Yuk. ayo bos. Jadi gimana gimana? A sama dengan untuk roda-roda. Rumusnya tidak berubah, hanya ada berapa variabel yang diganti. 2/3 gesin a kok? Ah benar a. sekali. Siapa tuh tadi? Apa pak? Ya, Raphael lagi. Yo, Raphael lanjutkan. Kalau bola berongga jadi apa, Raphael? 3 per 5 gesin alpha. Bagus. Terakhir, untuk bola pejal jadi berapa, Raphael? 5 per 7 gesin alpha. 5 per 7 gesin alpha. alpha. Nah, sudah. Itulah kesimpulan pelajaran pada hari ini. Nah, silahkan. Ini, screenshot. ini jangan hilang ya. Karena dengan seperti ini Anda sudah punya kal. Yang nanti Anda bisa pakai untuk menyelesaikan tugas di Google Classroom. Baik, sebelum so, kita tutup, siapa ada di Podelia? Oh, terlempar ya, biar aja. Nanti bisa nonton rekaman. Lah, Grace nanti beritahu kawan-kawan yang terlempar itu bisa nonton di rekaman aja. Di dalam, Google, di dalam Google Classroom itu, saya meninggalkan tugas yang saya tulis, tidak lisan, bahwa Anda e, membuat konversi F dengan M. Jadi M-nya ini menggunakan tanggal lahir. F-nya itu menggunakan bulan lahir. Karena saya tahu bulan lahir paling tinggi itu 12. Tapi kalau tanggal lahir ini ada yang 28, 28. Dan lain-lain Pak Tanggal lahir saya itu dua bulan 2 Kalau nanti saya tulis F nya 2 M nya 2 nggak apa, apa lah Ya nggak masalah Tapi kalau Anda ingin uh, Yang lebih fantastis lagi Bagian M ini selalu lebih besar dari F Mungkin M ini adalah tahun lahir Tapi tahun lahir ini rata-rata 2000-an ya. Betullah. Betul. Eh Betul. Uh, 2000 berapa ya kalau 17 sekarang? 2003. Betullah. 2003, 2004. 2005. Ah, 2005, 2005. ya. Oke, okay, cukup ini aja tanggal lahir sama bulan lahir. Nanti kamu tuliskan tanggal lahir kalian berapa, lalu masukkan ke satu-satu untuk mencari F satu dua tiga seperti yang disebutkan oleh Samuel, Lasma, Ayu dan Raphael ini tadi dan juga untuk a anda tinggal ganti f nya aja tapi kalau untuk f nya aja kan berarti yang dicari itu a bukan gaya ini ya. hanya ini jawabannya nah yang saya beri tanda hijau dan kuning kuning inilah yang nanti anda taruh di dalam Google Slide yang template nya sudah saya bacakan foto pekerjaanmu tempel di sini sampai di situ kesulitannya ada yang mau ditanyakan sebelum kita bubar atau sudah jelas semua jelas oke baik baru satu orang nih yang bilang jelas sementara yang jelas, lagi, pak. Yang jelas pak jelas pak jelas pak 8, 8, 6, 7, jelas, 8. 8. Baru 8. jelas pak 9. jelas pak baru delapan jelas pak sembilan jelas pak lo Jelas, Pak Jelas, Pak Jelas, Pak Jelas, Pak